Pasti kan kembali untuk tepati janji dengan membawa kado cinta yang suci ini. Akan berikan semua rasa sayang ini hanya buatku khusus untuk dirimu, kasih. Yang begitu sangat mencintaiku